teman-teman, apa kabar? Sampai ketemu lagi dengan channel saya, Angle Duru Channel Nah, kali ini saya akan membuat sebuah video reaction Panji Petualang Saat Mas Panji dan timnya menemukan twin monster yang sangat besar Yang sempat menggigit sapi sampai mati Baiklah kalau gitu, tanpa berlama-lama kita langsung simak videonya Wow, Ini belum mulai videonya Ini baru review dari video tersebut Nah ini adalah logo dari Panji Tualang yang sangat keren Luar biasa Bagus sekali logonya Nah Musik yang sangat cantik ini adalah wilayah persawahan. Nah, anda bisa lihat persawahan yang sangat bagus sekali pemandangannya. Ini adalah di kawasan Jawa Barat. Nah, malam sebelumnya, Pak dan tim menginap di tempat ini, di pinggir persawahan ini. Nah, ini pagi hari mereka bersiap untuk melakukan hair tapi sebelumnya mereka melakukan membuat sarapan dulu, mereka makan mie instan, ah. sungguh begitu maksikan, luar biasa, wow, nikmat sekali setelah mereka sarapan mereka berkemas mereka akan segera berangkat untuk herping untuk menemukan king cobra dari hasil laporan warga ada king cobra yang sempat menggigit seekor sapi sehingga menyebabkan sapinya mati nah kali ini kita akan melihat mereka mencari king cobra tersebut saya berkemas let's go kita ikuti wow tempatnya indah sekali ada persawahan, ada parit kecil Hah? nah ini adalah habitat yang sangat cocok untuk King Cobra teman -teman. wow bilang drone-nya ini sangat bagus sekali. Wow, keren. Hmm. Oh oi, yes, cari Pak. Nah, kira-kira di sini sapinya. Sapi yang digigitkan kobra itu di sini. Nah, betul. Seperti di tempat ini. Nah, ini yang pakai kaos merah ini adalah orang yang memberikan laporan ke Panji bahwa di sini ada geng cobra yang menggigit sapi sampai sapi mati kira-kira tiga bulan lebih tiga bulan yang lalu nah sebelumnya bapak ini juga menyerahkan satu geng cobra yang pelukuran lebih kecil untuk dirawat di shelter Panji Petuala ya. mereka sudah sampai di habitatnya mereka tinggal mencari kita lihat bagaimana mereka menemukan Kencubra kembar Monster, ya, kalau untuk mencari gengko harus tahu waktu yang tepat, 105. kapan, dan kira-kira daerah mana gengko itu biasa mencari makan. Nah, aduh, mereka mau berpisah membagi menjadi dua tim, nah, yang satu di sebelah atas yang satu di pinggir sawah ya, ternyata ular itu tidak bisa terlalu kena panas langsung jadi agak-agak rimbun-rimbun gitu tempatnya nah, mereka menemukan lubang mereka mencoba Coba dikorek-korek lubangnya Apakah ada isinya? Oh, ternyata lubangnya dalam Nah, kemungkinan bukan sarang king cobra Mungkin hanya cobra biasa tim yang ada di atas. Ya, ya, terus mencari. coba nah, masuk ke celah-celah pepohonan pisang. Hai untuk pohon men membuka celah-celah pohon -celah pisang ya mereka terus mencari nah ada yang dilihat ada yang dilihat, apa yang dia temukan itu Oh adalah sepertinya mereka menemukan ular apa pengcobra wow itu itu pengcobra yang sangat besar monster wow luar biasa luar biasa kepalanya besar sekali wow wow itu sangat berbahaya karena Cobra ini berada di pinggir sawah di mana petani banyak melakukan kegiatan di sini dan ini bisa menimbulkan konflik antara binatang liar dan petani dan itu bisa membahayakan membahayakan buat keduanya karena petani yang bisa sedikit ataupun kinkobranya dibunuh sama petani nah lihat yang mereka cari nah yang cobra itu beraktivitas di luar jam 9 sampai jam 11 siang ya, cari daerah yang sejuk yang dekat air woy oh, keren Ular koros, ular koros, itu mangsa dari kinkobra nah, besar sekali itu ularnya nah, semak-semak dimana banyak tikus itu pasti banyak ularnya karena tikus itu dimakan oleh ular biasa semacam ular kinkoros, ular sapi kemudian ular-ular tersebut -ular Dimakan oleh King Cobra nah, Kurang lebih panjangnya 4,5 meter Wow Panjang sekali dan besar 4,5 meter Nah, itu cemur dia Di manfaatnya untuk melancarkan atau metabolisme atau pencernaan buat perut dan tubuh, yaitu diet dan yeah. agresif. dan memberikan peringatan bahwa ini adalah wilayah saya ini adalah teritori saya kata King Cobra nah itu konflik antara ular dan petani itu yang berbahaya Jadi ini adalah tersangka dari geng cobra yang menghubung sapi Karena areanya ada di sekitar tempat sapi terdikit, jadi kemungkinan ini adalah ya. Nah, untuk mencegah konflik antara petani dan pelar ini Panji ini memutuskan untuk merescue geng cobra ini Nah, warna dari King Cobra ini hampir sama dengan King Cobra yang diantarkan ke shelter panci beberapa waktu yang lalu. Dan kemudian ada banyak ular-ular Cobra -ular yang lain di daerah ini. Gede sekali, lihat, 4,5 meter, luar biasa. Kepalanya besar. Wow. Nah, mereka sedang mencoba nah untuk melihat reaksi eh, pertahanan geng cobra, reaksi dari serangan geng cobra. Nice. responnya bagus, reaksi serangan bagus jadi kondisi Teng Cobra ini sangat sehat akan dimasukkan karung kemudian bawa ke shelter panji petuala nah ini panji ini akan mencoba membuat tular ini menjadi lebih lembut tidak agresif dengan cara yang hanya dia yang punya jadi buat para pemirsa yang menjumpai ular game jangan pernah meniru apa yang dilakukan panji petualang. Karena panji petualang ini sangat berpengalaman untuk menangani berbagai macam reptil khususnya ular. Nah, sudah dimasukkan karung, aman. Ya, selesai. Nah ini Panji masih penasaran ya, Karena teritori Ular Kobra itu sekitar diameternya 2 sampai 3 km panjang diameternya ya gitu. Makanya ini akan berpindah sampai kira-kira 2 km iya, karena King Cobra itu sangat teritorial jadi kalau mereka ketemu dengan jantan yang lain masuk ke area mereka, mereka pasti akan bertarung nah ini Bang Kava ini akan membawa King Cobra ini ke mobil untuk dimasukkan ke box supaya King Cobra ini tidak kepanasan karena kalau dibawa di dalam karung Kemudian kena panas, eh, kasihan. Dia akan kepanasan dan bisa menyebabkan dehidrasi. Nah, ya, dapat satu jumbo. Seperti tersangka yang sedikit. Sapi. Yang hmm, membunuh sapi. Kemungkinan besar karena ini areanya sangat dekat dengan sapi yang mati itu. Nah oke okay, Panji akan melanjutkan lagi pencarian. Kita akan lihat apa yang ditemukan oleh Panji. Kembali ke pesawat gimana terlihat itu petani sedang mempersiapkan sawahnya untuk ditanami padi Karena e, daerah sekitar Jawa Barat dianjur itu adalah menjadi lumbung padi bagi Indonesia Jadi penghasil padi yang cukup besar Nah, ini Panji mencoba untuk uh, mencari informasi dari petani setempat, apakah pernah melihat tim kubur yang besar. Nah, itu ada lubang, takut kalau ada ularnya, lubangnya langsung ditutup. Akan mau melanjutkan, dikasih tahu di sebelah sana ada tiang rakyat koper yang itu besar, sebesar betis. Ya, wow, sebesar betis ya, ya, ya, ya. itu pasti monster. Nah, mereka berangkat lagi, tuh menyusuri lagi pinggir-pinggir pesawat untuk mencoba mencari monster lagi. Okay, mereka mencoba untuk membuat ular yang sedang bersembunyi untuk keluar nah, mereka terus mencari oh uh, apa apa itu kelihatannya mereka menemukan ular Oh besar sekali Wow Wow oh. oh. Lebih besar dari yang tadi Ini lebih besar dari yang pertama Besar sekali Wow 5 meter 5 meter teman-teman panjangnya -teman, Luar biasa, panjang sekali monster. Wow. gede eh, sekali. <tuk> <ini, ini, ini, tuk> <tuk> king kobra bukan king sembarangan, nih. Dari mukanya, Pak, jelihat, jahat. Punya evil eyes. penjahat Wow, ekornya panjang. Wow, 5 meter, teman-teman, luar, luar biasa. Oh, matanya sinis, termasuk jenis king cobra yang nakal. Nah, dia mengucap, mencoba untuk memakai cara yang hanya di yang punya untuk mencinakan atau untuk mengendalikan king cobra ini. Really... Yes. lihat, besar sekali. Wow. Karena, posisi satu, ditemukan di sekitar seperti ini dan ini benar -benar Wow, tinggi sekali galak sekali. Wow, Keren. Wah. Posisi yang sangat uh, sulit dan berbahaya karena dia berada di tempat yang lumpurnya agak dalam, jadi otomatis pergerakan panji ini agak terbatas, nggak bisa cepat. Ini harus berhati-hati sekali, wow, besar sekali, monster! Woi Woi Woi Woi Hati-hati Mas Pandi Wah Besar sekali Wah luar biasa Luar biasa ini besar sekali ini Wow, wow. Ini kembali mau dicek lagi, mau diuji pergerakannya. Oh, uh. serangannya begitu liar. Ya tinggi sekali, the King Cobra Monster, tinggi sekali. Wow, luar biasa. Wow, kelihatannya kantongnya terlalu kecil, ya. kayaknya nggak akan muat nih, terlalu kecil ini. Wow, panjang sekali Wow, luar biasa ya, Panjang sekali Wow Wow <laughs> Wow, gila Mereka ini bercanda <social> candaan dan yang sangat mengerikan. Lihat Alfi langsung lari terbirit-birit. <puppetodia> nah, betul dan candaan. Oh. Oke. Okay. Don't <sın> try <ternyata> this. At home, very dangerous. Nah, ini panjangnya memakai kemampuan khususnya untuk menjinakkan kobra ini, king kobra ini. Lihat, perhatikan. Wow. besar sekali. Wow. Luar biasa. Luar biasa. luar biasa. Ya. Besar, sekali. besar sekali. Ya, teman -teman. Wih, luar biasa, keren Sekali tangkap Kantongnya terlalu kecil Dia akan muat Nah, tuh lihat, <gantumnya> Tidak muat Akhirnya minta bantuan Mangkapa <gantumnya> Tidak akan muat Ini Terlalu kecil tuh. Karena ularnya benar-benar monster lihat tuh hmm, enggak <laughs> masuk masuk kecil luar biasa <thermos> <susp aby tapper> <ves> lebih besar dari garaga. Garaga yang viral itu. Ini lebih besar lagi. <laughs> seperti Alfri <laughs> <IDOR> kecanda lagi nih <gibat laughs> di shelternya Panji ada empat king cobra yang belum dilepas ditambah ini sama yang sebelumnya nih satu jadi enam <laughs> banyak sekali. <laughs> kita lihat, masih ya. mau nyari King Cobra hmm. yang lebih besar lagi. Hmm. Emang habitatnya ini bagus sekali, di depan hutan dan di pinggir sawah. Masalahnya adalah antara petani dan ular King Cobra itu ada kemungkinan terjadi konflik karena posisinya emang berdekatan ya. monster lebih besar dari kadang, -kadang. Mereka membawa pulang karena sudah capek dan terlalu banyak ikan yang uh, apa ular yang di rescue jadi mereka akan pulang. misalnya ada yang melihat geng lagi mereka akan dalam lagi ke tempat ini untuk kembali rescue alam semesta ini diciptakan untuk umat manusia jadi sudah pantas dan selayaknya kita untuk menjaga kelestarian alam semesta ini termasuk di dalamnya adalah binatang-binatang luar seperti King Cobra dan kawan-kawannya untuk itu teman-teman pesan dari saya kalau ada di antara teman-teman yang menemukan King Cobra di sekitar pemukiman sebaiknya jangan dibunuh sebaiknya panggil orang yang kompeten atau orang yang tahu cara menangani King Cobra tersebut kemudian King Cobra tersebut ditangkap dan bisa dipindahkan ke tempat yang lebih aman, yang jauh dari pemukiman demikian teman-teman, mudah-mudahan uh, lewat video tadi, teman-teman dapat -teman belajar untuk ikut uh, melestarikan satwa liar, khususnya kain kobra dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk like, share dan comment, serta subscribe dadah, santai kita.